Apakah yang ini? Apakah yang ini? Apakah yang ini? Eh Be iya, benar. Hore! Halo kawan-kawan. Teb tebak berapa berapa yang aku makan? Apakah yang ini? yang ini Ho hore benar halo kawan-kawan tebak berapa yang aku makan apakah yang ini apakah yang ini apakah yang ini hore benar Halo kawan-kawan, teb tebak berapa-berapa yang aku makan? Apakah yang ini? Apakah yang ini? Apakah yang ini? Hore! Benar! Halo kawan-kawan, tebak berapa yang aku makan? Apakah yang ini? Apakah yang ini? Apakah yang ini? Hore! Benar! Apakah yang ini? Apakah yang ini? Apakah yang ini? Hore! Benar! Halo kawan-kawan, berapa yang aku makan?